Santri dan ulama tetap setia. Ayo santri muncin cinta pada negeri, bimbingan amal dari nilai NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo, ayo, ayo kasih dan patu pada Kiai. Jaya lah bangsa. Kita berangkat ke pesantren dengan penuh semangat Raih cita cinta luhur kaniah Mengatikukan masa harta tuhan Hari santri hari santri hari santri Hari santri muncul cinta pada negeri indonesia ayo ayo ayo